Allah. insiden sekarang di jembatan truk dari tadi dari disuruh pinggir hmm. tak mau, ini lagi, dibu lagi, lagi dibuang airnya gitu.